Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Alana Sekolah Kali ini kita akan berbagi informasi seputar kapan BLT Dana Desa Bulan April itu cair Nah sebelum kita lanjut Mohon kepada sobat-sobat semua Untuk selalu mendukung channel ini Dengan cara melakukan subscribe Like, share dan Tulis pertanyaan sobat-sobat Di kolom komentar Dan bagikan video ini kepada Sobat-sobat yang lain melalui Sosial media kalian Oke sahabat desa, BLT dana desa untuk bulan April 2022 sudah mulai disalurkan oleh pemerintah Di video saya yang sebelumnya saya juga telah memberikan informasi beberapa desa sudah disalurkan Nah tentunya bagi desa-desa yang menyalurkan BLT dana desa bulan April ini tentunya sudah menyalurkan BLT dana desanya Usus untuk bulan Januari, Februari, Maret Masing-masing KPM menerima Rp300.000 per bulan Nah, jika penyalurannya di bulan eh, Maret maka sobat-sobat atau KPM menerima 900.000 karena per 300.000 maka untuk tiga bulan itu berjumlah 900.000. Nah, kemudian desa mengajukan penjara untuk triulan kedua yaitu untuk bulan April, Mei, dan Juni. Nah, bagi desa-desa yang menyalurkan di bulan April maka dibayarlah untuk satu bulan per KPM 300.000. Nah, kemudian nanti di bulan Mei pemerintah desa kembali menyalurkan untuk 300.000. Nah, jika penyaluran itu dilakukan pada bulan Juni maka penyaluran ataukah pencairannya langsung sekaligus untuk tiga bulan, artinya 900.000 Nah, berikut desa-desa yang baru saja menyalurkan BLT dana desa untuk bulan eh, April. Nah, contohnya ya di Desa Panjang, ya ini BLT bulan keempat sudah mulai disalurkan. Nah, kemudian ada juga ada di desa ini bulan 3 ya. Nah kemudian di desa Karanglor ya ini desa Karanglor sudah menyalurkan kepada 87 alhamdulillah 87 KPM ya alhamdulillah sudah disalurkan. Kemudian ada pada hari yang lalu disalurkan tahap keempat ya untuk sebanyak 135 KPM nah, semoga sobat-sobat yang belum penyalurannya untuk bulan keempat segera disalurkan oleh pemerintah desanya tulis pertanyaan sobat-sobat ataukah kondisi-kondisi terbaru mengenai penyaluran BLT di desa sobat-sobat di kolom komentar kemudian bagi yang sudah salur bulan keempat ini silakan juga tulis di kolom komentar Kemudian memberi support untuk desa-desa yang lain, untuk KPM yang lain, untuk tetap bersabar menunggu pencairan BLT dana desa untuk keluarga paling ini. Terima kasih sobat desa sudah menyimak video ini sampai akhir. Jadi, jika bermanfaat, share kepada sobat-sobat yang lain melalui sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.